Menyandang peringkat destinasi wisata terbaik di dunia versi Trip Advisor, Bali memang kaya dengan beragam jenis tujuan wisata yang memesona. Pulau Bali tidak hanya memiliki objek wisata pantai, budaya, dan kuliner, tetapi juga wisata desa yang belakangan ini terus bertambah jumlahnya. Salah satu diantaranya terletak di Bali bagian tengah, tepatnya di Desa Dadpingi, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Dibutuhkan waktu sekitar satu setengah jam berkendara dari Bandara Internasional Ngurah Rai untuk bisa sampai ke objek wisata desa berudara sejuk ini. Walaupun tidak ada kendaraan umum yang beroperasi sampai ke desa yang terletak sekitar 34 km di sebelah utara Denpasar ini, namun tidak masalah bagi wisatawan. Ada banyak jenis kendaraan yang bisa disewa, mulai dari sepeda motor sampai mobil apalagi sekarang sudah tersedia moda transportasi online inilah panorama asri desa wisata pinghe berudara sejuk suasana hening yang mendominasi kadang ditingkah suara burung dari balik rimbun pepohonan tidak tampak kegiatan mencolok di desa ini Tentu saja karena sebagian besar warganya bekerja sebagai petani. Seperti dapat Anda saksikan, ada cukup banyak sepeda motor yang parkir di tepi jalan. Itu adalah sepeda motor milik para petani yang bekerja di sawah atau kebun di sekitarnya. Ada sejarahnya mengapa desa ini disebut desa pinghe. Pinghe berarti putih konon dahulu pernah tubuh sebatang pohon cempaka putih di halaman Puronatar jemeng anehnya bunganya menyebarkan aroma harum yang sampai tercium oleh warga yang tinggal di desa-desa sekitarnya sejak saat itulah desa ini disebut desa Pura Natar jemeng yang merupakan cagar budaya ini sudah ada sejak abad ke-14, tempat suci yang tergolong dang Kahyangan ini berdiri di ujung utara desa dengan lokasi beberapa meter lebih tinggi dari permukaan jalan. Puruh dang Kahyangan adalah tempat suci yang dibangun untuk memberikan penghormatan kepada maharsi yang pernah singgah di tempat ini. Namun sampai saat ini tidak ada yang tahu siapa nama maharsi tersebut. Sebagai desa adat atau desa pekeraman, di lingkungan ini juga terdapat tiga pura lain yang disebut Tri Kahyangan tempat warga memuja Tuhan dalam manifestasinya sebagai Trimurti, yang masing-masing disebut Pura Desa, Pura Pusa, dan Pura Dalam Lalu apa saja daya tarik desa wisata Pingye? Letaknya yang cukup terpencil membuat desa ini memiliki udara bersih. Wisatawan yang berkunjung ke desa ini umumnya ingin merasakan dan mengalami kegiatan yang dilakukan warga seperti berkebun, membajak di sawah, menyiangi padi, dan semacamnya. Ada juga yang sekedar ingin keliling-keliling menikmati keheningan suasana di sekitarnya atau belajar menari. Bagi komunitas yang ingin melakukan kegiatan outbound, camping dan semacamnya, Desa Pingi menyediakan lokasinya. Namanya Restoriel Laduma. Tempat ini dibangun oleh masyarakat desa setempat dengan semangat ngayah atau mengabdi, yang pada awalnya didanai oleh Indonesia Tourism Development Corporation yang lebih dikenal dengan sebutan ITDC. Yang menarik, Ladumah tidak memasang tarif tertentu untuk kelompok atau komunitas yang hendak melakukan kegiatan di tempat ini. Dengan kata lain, harga sewa bisa didiskusikan dan disesuaikan dengan dana yang dimiliki oleh calon pemakai jasa. Sampai saat ini, yang paling banyak memanfaatkan fasilitas ini adalah para siswa dan para mahasiswa dari sekolah atau kampus yang ada di Bali sementara tamu yang paling banyak berkunjung ke desa wisata Pingi adalah Wisman asal Perancis Belgia dan Kanada karena Wisman dari negara-negara ini memang dikenal memiliki komitmen tinggi dalam urusan pelestarian alam dan bila ada tamu yang ingin bermalam bisa menginap di rumah penduduk yang memang disediakan untuk itu. Adapun tarifnya untuk satu malam hanya 150.000 rupiah Dan sudah termasuk makan malam. Demikian sekilas mengenai objek wisata Desa Pinggir. Sebelum saya akhiri, saya mohon perkenan anda untuk menekan tombol like dan jangan lupa subscribe. Karena dukungan anda sangat berarti bagi pengembangan kanal Bali Jani ke depan. Terima kasih. Salam rayu.